Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay guys jumpa lagi bersama Andi ya Masih di channel kita Global Techno Oke okay guys pada kesempatan ini aku akan berbagi Tutorial bagaimana cara mengatasi HP Oppo A5s Yang lupa pola Ya guys ya atau lupa kata kunci ya. Jadi ini adalah HP Oppo A5s Yang lupa kuncinya guys Jadi pada kesempatan kali ini Kita akan menggunakan metode MRTK ya guys ya Jadi <tuh> langkah awal yang kita lakukan Adalah kita matikan dulu untuk Handphonenya oke. Okay, setelah HP kita matikan, kemudian kita menuju ke layar desktop, ya guys, atau ke layar komputer. Ya, oke, okay, karena kita akan membuka kunci atau pola HP Oppo A5s ya. Jadi kita klik di sini untuk tab di Oppo ya. Kemudian kita di sini pilih model A5s ya. Ini sudah pas Oppo A5s. Kemudian untuk portnya kita buat otomatis saja dan jangan lupa kita di sini kita klik yang tengah nih format unlock. Kemudian kita klik start. Oke di sini sudah tertera ya searching mobil komport. Artinya ini sedang menunggu uh, sambungan ya dari komputer ke HP-nya selanjutnya kita colokkan untuk kabel data ya kabel data dari komputer kita colokkan ke HP-nya HP dalam kondisi mati ya guys, dan jangan lupa kita tekan tombol volume up, atau volume bawah, secara bersamaan, ini HP dalam kondisi mati, oke kita colokkan saja. Ya, sudah terdeteksi ya di komputernya, kita tunggu saja guys. oke okay ya sini sudah terhubung ya ya sudah berjalan ya dan proses reset sudah berjalan nih guys disitu tertulis faktor resetting ya dan hanya semudah itu guys Di sini tertulis all is done ini artinya semuanya sudah selesai guys ya dan langkah selanjutnya kita nyalakan untuk HP Oppo A5s-nya. Di sini sudah muncul notifikasi charging ya, guys. Ini artinya sudah berhasil ya. Hanya butuh waktu beberapa detik saja, guys. Jadi ini adalah metode cara jebol pola ya, jebol pola HP Oppo A5s yang sangat mudah dan sangat cepat. Untuk toolnya ini kita menggunakan MRTK ya, guys ya. Oke, okay, HP sudah kita nyalakan dan kita tunggu apakah sudah berhasil, ya guys. Untuk proses kita hari ini, <tuh> kita tunggu saja, guys, untuk loading awalnya, ya. Mohon untuk tidak di-skip videonya, jadi dalam video ini saya akan kupas tuntas kalian ya, untuk proses google bypass FRP nya ya, ini sangat mudah sekali, tanpa ribet jadi nanti untuk FRP nya saya tidak akan buat video baru, artinya videonya akan kita gabung dalam video ini ya, tutorialnya ya hanya menekan tombol beberapa saja, nanti FRP nya akan segera lepas, oke kita sudah masuk ke layar awal ya settingan awal seperti ini karena kita orang Indonesia kita klik lanjutkan untuk wilayah Indonesia ya guys kemudian berikutnya lanjutkan seperti ini kita lewati saja Ini hanya akan memakan waktu kita ya guys Kita kembalikan saja Oke untuk unlock uh, untuk unlock FRP atau membuka FRP daripada HP Oppo A5s ini Kita cukup menekan tombol panggilan darurat nih guys Seperti ini Oke guys untuk FRP nya kita hanya perlu menekan tombol bintang pagar 813 pagar ya guys Seperti ini ya Dan sudah selesai guys Jadi untuk FRP nya hanya menekan tombol itu saja Oke okay guys jadi hanya semudah itu ya Demikianlah tutorial cara lupa pola ya Demikianlah tutorial cara mengatasi HP Oppo A5s yang lupa kata sandi atau lupa pola Dengan mudah dan sangat cepat menggunakan MRTK guys Ini untuk FRP nya juga sudah aman ya Jadi Polanya sudah selesai dan akun FRP-nya pun sudah selesai. Hanya dalam waktu beberapa detik saja, guys. Oke, jangan lupa di subscribe channelnya Global Techno. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, mantap jiwa pesona. Sampai jumpa pada video kita berikutnya.